Hai kembali lagi bersama Slotter ID Triple A. Oke kita masih bermain dengan Wild West Gold ya WWG WWG ini gacor banget ya dia epic comeback lagi ya bosku ya dulu ini gacor banget sumpah gampang banget berapa menit aja udah dapat ratusan ribu bahkan jutaan ya dulu ya tapi kalau sekarang enggak tahu nih semoga aja masih sama seperti dulu ya tapi kemarin sih dua hari kemarin gua lagi gacor banget emang sumpah dapet terus ya bosku ya oke okay, enggak usah banyak bacot enggak usah kelamaan kita langsung turboin in 30 aja dulu langsung ya bosku ya jangan lupa untuk like comment dan subscribe nya bosku ya di sini juga gua mau kasih tahu kalau ada promo bonus-bonus uh, mantap langsung dapet sekitarnya bosku lagi banyak bonus -bonus ya banyak pomoan dan bonus-bonusnya di situs yang gua mainin ya bosku ya. silahkan aja gabung ke situs ini ya yang belum punya akunnya di situs ini silahkan gabung ya dan klaim-klaim bonusnya ya di sana ya bosku langsung aja ceki cert ke tentang channel di sana gua taruh linknya untuk daftar di dibun apa buat klaim bonusnya ya bosku di sana gua taruh link untuk daftarnya ya bosku langsung aja ceki cert menuju ke tentang channel ya bosku dan yang mau RTP-RTP terbaru, tergacor, terupdate, setiap ini juga sama, gue taruh di tentang channel atau bisa juga langsung di gua di WA ya gabung aja linknya ada di kolom komentar gue taruh di kolom komentar link untuk gabung grup WA nya bosku ya langsung aja it, bosku ya, ck.trol langsung kita otw langsung kita gasken lah konya Situ ini memang gacor banget loh bosku gacor banget kita lihat aja ya ini masih disedot dulu biasa lah kalau mesin slot itu memang nyedot dulu baru kita dikasih JP yang perlu kita tahu adalah yang perlu kita tahu itu RTP nya RTP rate untuk playernya tuh lagi tinggi atau rendah kalau kita main di return to player rendah itu perlu modal yang sangat besar banget ya untuk kita bisa dapat JP ya. JP pause itu terjadi ketika posisi RTP sedang tinggi dan berada di jam gacornya Silahkan aja diperhatikan jam-jam gacornya lalu melalui grup ya Tanya-tanya aja di grup Bebas kok kita pasti jawab yang mau tanya-tanya di grup ya Kita sharing-sharing aja berbagi yang Kadang gak dari gua dari yang lain-lain juga sama berbagi pola-pola gacornya berbagi info infonya yang mana yang lagi gacor silahkan otw aja bosku langsung cekidot ke tentang channel ya bosku di sana linknya semuanya semua linknya sudah tersedia di sana ternyata skater yang tadi gratisan itu boncos ya bosku boncos boncos oke okay. kenapa nih -like kayak gini lekin -like jaringan gue muter-muter lama gitu. Ayolah Pak Di, ayolah Om. Om Cowboy berikan yang mantap-mantap, mantap-mantap Om Cowboy. Om Cowboy ganteng kan. Baik biasanya. Nih. Kuy lah, kuy langsung ayo. Eh, ilah kagak dikasih kasihan. Ah, dapat, dapat, dapat, dapat. Dapat kill. Ah, enggak ada apa lagi. kita lagi ya kita diken dulu benih kita turboin Turbo 30 aja bosku ini ternyata masih nyedot banget ya di RTP tinggi juga masih nyedot ini RTP-nya tadi, gue lihat 78 puluh Gue pikir udah cukup lah ya, kita main mainnya dengan modal lumayan gede tadi. Gue bawa eh ternyata masih kurang, Bosku. Eh dapet juga, ternyata anjir lagi minum to atau Semoga aja ya, ini nggak boncos ya, Bosku. Semoga aja nggak boncos ini. oke okay, mantap wealthnya lima lima terlima wuuu uh, dapet boy kita kita konekin coboynya langsung dapat mega ya boskriya mega mega mega me, lega. <guluh> oke okay. wah gila kali nih meganya 80 ribu Uh, kau oh lagi gila konek mantap mantap mantap, mantap sih ini mantap pasti. Wih deh, Pak berjejer auto sensasional ini pasti digila Yogi. Pak bikin gua kaget aja lo berizin di situ. Lucu serak, udah bener-bener udah. Mantap banget Pak nih, mantap kali lah bosku. Jos gandos pokoknya dah. sensasional yoi oke okay, bosku ini mantap sekali ya, bosku ya mantap sekali ini udah dapat banyak banget ini udah 500 Oke okay, langsung aja lah kita habiskan aja kita WD aja jangan kasih disedot lagi ya bosku jangan kasih disedot lagi kita WD aja oke okay, tuh sebelumnya sebelum kita akhiri gue ucapkan terima kasih ya buat semuanya buat teman teman gua udah nonton semua yang udah nonton jangan lupa like komen dan subscribe nya ya bosku thank you banget sudah nonton <tuh> jangan lupa komen komen yang banyak ya bosku ya kita ketemu lagi di konten selanjutnya thank you semuanya bye bye